Sudah ada belum? Oke, okay, guys. <laughs> Edisi di rumah aja. Kali ini kita mau buat. Dalgona, ini kayaknya dalgona lagi Lagi rame-ramenya ya, ini nanti ada bahan-bahan Yang pertama ada gula, gula pasir ya Ini ada kopi Gitu ya, kopi Makanya sih kopinya Neskape nih. Kemudian nanti ada air panas Ini ya, ada air panas Ada susu Pakainya susu UHT Gitu ya Yang pertama, kita Memasukkan 2 sendok gula pasir dulu Kemudian kita Terus kita campur Kopi 2 sendok ditakar aja 2 sendok Selanjutnya Kita masukkan air panas Ini kan kita mau Mengaduk gitu ya Ini ini sebenarnya kalau diaduk pakai sendok sih bisa, cuma mungkin waktunya relatif lebih lama Ini kita aduk sampai benar-benar merata Biasanya sih, sebagaimana yang kita lihat di Iklan di Youtube sama video-video yang dibuat itu Udah coklat nanti tampilannya begitu kan, ini Nah, Kami pakainya pengocok telur, karena mungkin kalau sebagian orang nggak punya mixer jadi kita pakainya pengocok telur saja jadi kita kocok mungkin ini nanti agak lama ya ini gunanya untuk bagaimana supaya ini menjadi sangat kental gitu ya gitu One more white ball and here. Ya Ini kalau kita ngocoknya pakai kocokan telur Kita butuh tenaga ekstra Sama satu lagi Kita butuh waktu agak lebih lama Karena Namanya manual ya Tapi sengaja kita pakai Alat kocokan telur Agar bisa mewakili Orang-orang uh, biasa lah Yang pengen bikin dalgona juga di rumah Tapi yang pasti alat-alatnya sangat sederhana Simple Enggak Enggak susah-susah banget gitu ya Ini bagi teman-teman nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah aja nggak kemana-mana, apalagi kan kita kondisi Kalau di rumah itu kan, ya pengen menu baru gitu ya Jadi, bagus banget nih, belajar Ya kalau kita yang Islam Jangan sampai seorang laki-laki nggak bisa masak ya, ya belajarlah Minimal masak mie, kan gitu ya Mas air panas, masak nasi pakai majikom. Ini sudah kental, jadi teman-teman bisa lihat, gitu ya. E, setelah itu, setelah dirasa cukup kental, ini sudah kental, ya. Wah e, ini sudah kental. Berikutnya kita, ini kita e, pakai es batu ya. Ini sudah kita siapkan gelas. Oke okay, setelah itu kita masukkan susu Gitu ya Gitu Ini tolong bagi teman-teman yang Ya bapak-bapak sih orang tua ya Bapak-bapak ibu-ibu Tolong kalau buka susunya itu gini nih Oke okay. nah, Ya ketok-ketok keren gitu ya Gitu ya Oke okay. Gelas yang kita sudah isi dengan Es batu Kita masukkan, terus kita masukkan dalgona jadi kalau kita biasa kerja di kantor gitu ya atau mungkin seorang influencer atau seorang bahkan ustadz begitu ya belajar nih bikin yang gini-ginian ya, kita habiskan biar jangan mubazir karena mubazir itu tidak baik Ini pesanan dari my Pojo. Karena bojo pesan itu Sengaja enggak warna co warna coklat. Siap dinikmati. Oke. Okay. Terima kasih.